Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita nge-vlog video Ke Arah rumah Orang tua saya Yaitu bapak dan ibu saya Nah, kita diam-diam Ngerekam Jadi Orang tua saya sama ibu saya itu gak tahu Soal ngerekam, -ngerekam video gini nah, Kita lihat yuk Let's go Oke okay guys. ini kita diam-diam ngerekam arah ke rumah kita, guys. Nah, di sini ini masih ladang semua nih, guys. Tuh, guys. Masih ladang tuh, guys. Oke, okay guys, kita ngekam, guys. Tapi orang tua, -tua. tadi tidak tahu tuh, guys. Tuka inilah rumah orang tua saya